Jadi hari ini kita berangkat ya karena kemarin kita berangkat pakai kapal cepat itu batal karena jadwal kapalnya mungkin dirubah atau diganti kita nggak tahu Jadi hari ini kita naik kapal besar ya ke Bungus, ke Pelabuhan Bungus untuk naik kapal besar Mungkin perjalanannya agak lebih lama daripada kapal cepat ya Mungkin uh, kita berangkat sore, nyampe itu pagi Jadi ya uh, ikutin terus video kita Kita hmm. lagi nungguin uh, taksi Ini papa sama mama hmm. juga lagi nungguin Mudah-mudahan taksinya cepat datang dan kita mudah-mudahan juga enggak telat nah, ya. nah. wow, Oke, sekarang kita udah mau berangkat Ayo masuk, om. Di sini, Mas, kok? Ini Omduh Oke. Okay. Bayar, Mas. Ya ma. bismillah, اللهم بارك هه. Oke, oh yuk di belakang <tuk> <tuk> Aduh. Hey. Okay. apa? barang-barang jangan buku sama ini aja iya iya oke oke okay. <tuk> okay. uh, sekarang kita udah mulai jalan dan nanti kita bakal lanjutin lagi pas udah di kapal oke okay, so, jadi kita, kita udah Udah sampai di dermaga, kita coba tanya tiket dulu. Pak, kalau kita itu udah kayak mau pindah rumah. Ya, saya sayaว่าจะnya ke pelabuhan arah mau berangkat <tuk> mobil tiket. Hai. Siapa namanya, Pak? Ah, nama saya Rudi Hardianto ya. Orang mana? Orang sini, orang Bungus. Iya. <tuk> <tuk> Jadi kita mau beli tiket dulu. Tiketnya di sini ya? Iya, tiket beli Oke, sekarang kita udah ada di ruangan uh, kamar kapal, dan kamarnya cukup nyaman, ya. Uh, ya, yeah, ikutin terus perjalanan kita dari Padang ke Mentawai untuk bikin uh, project uh, atap tobat. Oke, okay. <sih adhere> hello, <sih> kita, kita lagi uh, di kapal sama Om Maman paksa ini. Iya. paksa. Eh, sini. Hey. Eh. Aman, ya. Yeah. Ya, aman. Itu oh, kan sobi tamat. Kemarin tidak jadi, karena kapal tidak ada jadwal kapal. Hari Kamis. Hei, sabar. Besok, yeah, yeah. uh, sekarang masuk di kapal ambu-ambu. pegang ambu-ambu. Ada kamar. Ya. Punya punya kamar. Sekarang karena kapalnya berangkatnya uh, sore, oke, okay, kita santai dulu di luar. Oke. Okay. Coba. Ini nanti kita sama lepor nanti. Lepor nunggu. Aman persil dulu. Sama lepor. Kita lagi Bupong duduk ya. di Ini apa namanya, Pak? Dek, apa, -apa? lepor? Hah? Tepat ini yeah. apa? Oh, kapal. Dek kapal. Dek ya, kapal. Nah, kita lagi duduk di dek kapal. Ngeliatin pemandangan. Dan nah, kalau orang salah yang badan-badan badan-badan yang ada itu yang sesamu mana, Pak? Bangun, jadi, tabi, nah, nah, tabias, uh, suasana, suasana di, di kapal, kapal. Oke, okay, sekarang kita lagi mau makan Karena sebelum kapal berangkat Kita harus makan karena Nanti takutnya ya. Mabok ke laut Jadi muntah nantinya bisa makan ya. ah, Itu nasi Tapi kalau nasi, makan di luar aja nanti soalnya nanti berantakan ya mau makan di sini juga nih ya. di alas saja masukkan nasinya di sini tuh kapalnya udah mulai berangkat oke uh, sekarang Kapalnya hampir mau sampai, jadi kita harus siap-siap barang-barang yang mau dibawa Untuk uh, turun ya. Saya mau prefer dulu barang-barang ini Om paksa udah, ini semua makanan <tuh> <tuh> <tuh> Jadi uh, dermaganya udah kelihatan di sebelah sana Mungkin uh, sekitar setengah jam lagi kita udah nyampe nanti kalau udah nyampe kita uh, bakalan uh, istirahat dulu di rumahnya uh, temannya aman paksa dan uh, ya mungkin uh, ada beberapa barang-barang yang harus disiapin di sana untuk persiapan ke uh, Butui. Oke sekarang kita udah sampai di rumah. Siapa Maternus Salakopa di rumah Bapak Maternus Salakopa dan uh, rencananya habis oh, ini, ini kita bakalan istirahat dulu. Eh, nah, uh, uh, nanti, oh nyebrang dari sini, nyebrang kapan besok? Apa nanti sore? Sekarang, oh, sekarang, jadi uh, uh, kita istirahat dulu. Nanti kan agak kan? siangan, baru kita... eh. Uh, nyebrang ke butuh ya? Oh, yeah. kan? um, yeah. baru kita nyebrang ke butuh ya oke yeah, yeah, yeah. oke okay. okay, segitu aja videonya uh, yeah. kalau mau yeah, yeah, yeah. tahu dan berdasarkan tentang proyek ini uh, ikutin terus dan jangan lupa subscribe yeah, yeah. dan uh, like uh, channel ini oke okay? bye mm -hmm.